Edo Zell adalah salah seorang YouTuber Indonesia. Saat ini, Edo memiliki lebih dari 2 juta subscribers dan layak mendapatkan Gold Play Button dari YouTube Indonesia. Edo terkenal dengan konten-kontennya yang lucu dan sering mengundang tahu. Kan ini? Namun, di balik keceriaan dan konten-konten yang kreatif, tidak banyak yang tahu masa lalu Edo yang sempat depresi dan berniat bunuh diri. Uh, waktu itu, every night is a very hard night. Setiap malam itu berat banget. Gak bisa tidur, pikiran lari kemana-mana. Tiba-tiba suatu malam, saya ada di tengah jalan. Ngapain saya ada di sini, gitu? Dan yang lucunya lagi, pin ATM saya diganti, gitu. Sama siapa ya? Cuma pasti sama saya. Tapi sampai saya gak tahu, bahkan pin pinnya diganti sama apa, sama... Gak ngerti saya juga. Bingung, saya, saya benar-benar sampai sampai titik skip skip hmm wait a minute apa sebenarnya menjadi penyebab edo depresi dan berniat untuk bunuh diri uh, saya ini lahir dengan status anak broken home jadi begitu saya lahir saya tidak punya sosok seorang bapak dan saya tinggal di Jakarta sendirian jadi saya auto rusak teman-teman udah segala jenis dosa udah saya cicipin satu persatu tahun 2011 saya bertemu dengan seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya yang mau menerima background saya yang anak broken home dan rusak dan segala macamnya. tapi yang terjadi adalah dua minggu sebelum pre-wedding saya menangkapi dia lagi karaoke sama seorang cowok yang selama ini saya memang sudah curigai saya marah total dan akhirnya saya membatalkan pernikahan kami secara sepihak meskipun keluarga sudah tahu, meskipun kita sudah bikin tabungan bersama meskipun kita sudah DP apartemen saya putuskan untuk oke stop sampai di sini, kita udah selesai. Jadi saya hancur hati, hancur ekonomi, hancur karir. Yang saya lakukan tiap hari itu hanya bangun tidur dan berharap bahwa semua yang terjadi kemarin itu cuma mimpi doang. Mau nangis gak bisa nangis, mau marah gak mau marah sama siapa, mau gantung diri, tapi di kosan saya tidak ada gantungannya. Setelah mengalami depresi beberapa bulan, Edo meminta nasihat kepada seseorang. Seperti apa tanggapan yang hidup dapatkan di gereja saya punya konseling dan di konseling itulah saya ceritakan tentang depresinya saya harapan saya ya pada saat saya lagi depresi itu saya dengar cerita saya berharap konselor saya ikutan terharu ikutan merasakan lah gitu em empati tapi tidak cuma oh iya ya gitu iya, ya ya ya oke oke oke yaudah kita berdoa aja udah kok saya merasa lah kok begini banget konselingnya begini, apa apa konselingnya salah gitu. Tapi begitu saya pulang, saya merenung, saya merenung, kenapa begini ya Tuhan ya? Kenapa pada saat-saat konseling -saat saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Kenapa orang yang nggak ikut sedih? Ternyata saya, saya merenung, merenung, merenung, merenung. Baru saya dapat jawabannya bahwa masalah saya ternyata tidak sebesar yang saya pikirkan gitu. Pada saat saya depresi, saya merasa saya nggak punya jalan keluar kecuali mati. Pada saat di dalamnya masalah itu kayak nutupin mata kita, kayak kayak nutupin kehidupan kita, kan sehingga kita nggak bisa nggak nggak apa-apa. Tapi kalau kita minta bantuan dan minta saran dari orang yang mengerti uh, tentang ajaran Kristus dan mengerti tentang Tuhan Yesus, dia akan melihat masalah kita kecil karena dia melihat Tuhan yang begitu besar. Nah, Tuhan Yesus saya merasa justru berkelimpahan sama-sama kasih sehingga saya punya semangat baru lagi. saya punya uh, harapan baru lagi, saya mau uh, bekerja lebih baik lagi, pasangan yang lebih baik lagi, punya istri yang luar biasa, punya anak yang sangat lucu sekali. Jadi saya ajak teman-teman semuanya untuk kenal lagi Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan terus.